Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mengatasi Shopee tidak bisa COD Oke teman-teman di aplikasi Shopee memang ada beberapa produk Yang kita tidak bisa memilih metode pembayaran COD Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya Silahkan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa, untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe bantu channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, teman-teman, mungkin kalian pernah mengalami saat kalian ingin membeli produk di aplikasi Shopee, tapi di situ tidak ada metode pembayaran COD seperti ini. Nah, saat kita ingin memilih metode pembayaran COD, dan di sini metode pembayaran COD-nya tidak bisa kita pilih. Dan ada peringatan metode pembayaran COD hanya berlaku untuk toko yang mengaktifkan COD saja Nah penyebabnya adalah si pemilik toko ini belum mengaktifkan metode pembayaran COD di produk yang dia jual Jadi teman-teman di dalam aplikasi Shopee penjual berhak menentukan metode pembayaran apa saja yang ada di dalam produknya Contohnya seperti ini Saya contohkan untuk mengaktifkan metode pembayaran COD di toko Shopee Nah, di sini saya masuk dulu ke menu saya, kemudian toko atau masuk ke menu toko saya. Kemudian contohnya saya upload salah satu produk seperti ini. Lalu di sini tambahkan produk baru. Dan di sini muncul kamu belum mengatur jasa kirimu. Atur sekarang. Nah, teman-teman, sebagai orang yang menjual produk di Shopee, di sini dia boleh mengaktifkan ataupun tidak mengaktifkan metode pembayaran COD di produknya. Dan contoh untuk mengaktifkannya seperti ini: contohnya, saya aktifkan JNT Express seperti ini, kemudian pilih OK, lalu di paling atas ini ada yang namanya aktifkan COD. Penyebab produk yang kita beli tidak memiliki metode pembayaran COD, jadi si penjualnya belum mengaktifkan COD yang ini teman-teman. Nah kalau penjual sudah mengaktifkan COD yang ini, nantinya produk yang akan kita beli akan bisa digunakan metode pembayaran COD. Jadi untuk solusi atau cara mengatasinya adalah teman-teman harus meminta kepada penjual untuk mengaktifkan metode pembayaran COD di produk yang akan kita beli. Nah oke okay, teman-teman mungkin itu saja informasi yang dapat saya berikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh